Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti yang kita tahu, setiap mu'alaf selalu punya kisah yang menarik, unik, dan inspiratif Seperti narasumber kita kali ini, sosok perempuan yang inspiratif Bukan hanya menarik dari perjalanan hijrahnya Tapi juga setelah beliau menjadi muslim Banyak gebrakan yang beliau lakukan dan pasti menginspirasi kita semua Nah, penasaran kan? Yuk! Yuk! Sama-sama kita sapa. Salam nama saya Vila Kerta, umur saya sekarang jalan 19 tahun. Ini kisah saya pemeluk agama Islam. Jadi waktu itu awalnya, ya udah lama dari SMP, dari SMP tuh saya kan... Kalau dibilang itu kegiatan gereja gitu udah udah udah aktif memang kayak Dinar, terus, ya kayak kor, kor gereja gitu, terus kayak sekolah. Di situ saya disuruh merangkum catatan, merangkum catatan sama guru. Nah, di dalam rangkuman saya baca ada bagian yang bilang Tuhan itu satu Yesus itu utusan Allah nah, dari situ saya mikir pas udah SMA saya SMA di SUPM di situ asrama dan di situ mayoritas kebanyakan yang Islam waktu itu saya sekamar sama teman saya dia dari Natuna dia dari Natuna namanya Bina nah di situ kita tuh awalnya kayak apa sih dia tuh selesai sholat saya nanya Bina tidak capek waktu oh, itu bulan puasa Bina tidak harus ke bolak balik ke masjid puasa tidak siap atau gemetar kok Bina mampu ya, mampu lah Enggak tidak ini tidak ini tidak berat benar kok nggak berat udah gitu dan situ saya mulai belajar nanya nanya tentang Islam itu apa bagaimana terus dia kayak ngajarin saya dari buku-buku kayak dari video-video gitu kayak dokter Zakir Naik dari situ dia ngajarin saya terus dia bilang kalau dia mau belajar tentang Islam belajar dari buku nah itu jalannya udah lurus kayak begitu jadi waktu SMA saya udah sering ikut kayak apa sih udah sering ikut belajar-belajar tentang Islam nanya-nanya ke guru-guru islam, udah, udah belajar banyak tapi kayak cuman pengenalan aja sih islam itu gila. saya waktu itu uh, tinggal sama orang islam, sama teman saya situ saya lihat dia rajin sholat segala macam hat saya tuh kesentuh lagi gitu dia sholat lima waktu dalam satu hari itu mampu, sedangkan saya seminggu cuman sekali itu pun cuman dua jam itu kayak mau bangun pergi ke gereja aja malas di situ saya belajar lagi tentang Islam ada keinginan mau masuk Islam ada keinginan mau masuk Islam tapi saya belum berani karena memang keluarga saya taat agama Kristen keluarga saya pun keras kayak dari mama dari keluarga mama nenek terutama itu paling keras jadi saya, saya belum berani Sampai saya kerja udah sekitar tujuh bulanan, dari situ saya nekatin niat saya, saya bulatkan niat saya, saya pergi ke Kementerian Agama. di situ saya minta, apa namanya, minta, minta di, di Tapi dari orang Kementerian Agama waktu itu belum berani, karena katanya saya kan waktu itu masih 18 tahun belum cukup umur, kata dia itu harus minta kedatangan orang tua dulu kalau mau mau langsung sendiri itu harus 21 tahun itu tahun Saya sempat diam jadinya orang tua saya nggak izinin Pak kata saya bilang. Yapun jadi yang ya dia bilang ya nggak apa-apa kalau gitu, kan kita bantu kamu islamin ya kata dia kan. Tapi setelah ini kamu minta tanda tangan orang tua kamu, kata dia gitu, gitu. Karena kita nggak bisa mundur niat baik kamu, kata gitu, gitu. Jadi hari itu saya lupa hari tanggal berapa. Tapi sekitar dua bulanan yang lalu saya udah malah. Nah, situ saya masih diam-diam dari keluarga. Saya cuman kasih tahu ke ke papi. Waktu itu saya bilang ke papi, papi terima. Kalau itu memang jalanmu, kamu tenang di situ, di agama itu, ya jalan kena, katanya. Jadi saya waktu saya sama Papi yang tahu. Kebetulan memang Papi sama Mami udah pisang, udah cerai. Papi sama Mami udah cerai, udah, udah beda daerah, jadi saya pun lebih akrabnya sama Papi. Saya kasih tahu Papi semuanya, saya di sini ngapain, kayak mana keadaan saya, agama saya, tapi terima tapi terima, situ saya senang, saya senang setidaknya dari salah satu keluarga saya ada yang dukung. Kalau untuk mami waktu itu saya masih jam dia, paling saya cuma bilang mami memang udah tahu kan dari SMA, dari SMA dia udah tahu keluarga saya dari kayak belajar banyak tentang Islam. Saya dari SMA udah udah memang kalau balik ke rumah tuh kan pasti kayak Kayak, saya kan asrama balik rumah paling kayak hari raya gitu, dan di rumah tuh masakan pasti ada yang namanya babi Jadi kalau setiap, setiap saya pulang tuh, saya jadi kayak punya alasan nggak makan ayam sama makan babi Jadi kalau cuma menghindar babi kan keluarga curiga, jadi saya, saya bilang saya nggak bisa makan ayam sama babi Apa? Soalnya gatal-gatal kata saya bilang, jadi saya alasannya kayak gitu ada nah, sedikit tuh mami tuh udah mulai curiga kan soalnya saya pun kalau diajak sembahyang udah jarang mau lebih banyak lebih banyak apa sih tertarik kalau kalau azan nah, saya mulai tuh matikan tv kalau di rumah itu kayak diam gitu kan dengerin azan ah mami tuh mulai aneh sama gelagat saya jadi dia tuh kurang suka kalau kau memang waktu itu sebelum saya masuk Islam dia jauh juga pernah mendengar kalau kau masuk Islam Kau bukan keluarga kami lagi jangan panggil Mami, Mami nguhati. Saya bilang, ya, jadi semenjak saya udah Islam, sekitar satu bulanan, Mami belum tahu. Saya cuma diam, diam saya cuma bilang, kayak niat saya ada memang masuk Islam. Mungkin dalam waktu dekat saya akan masuk Islam. Tapi padahal sebenarnya saya udah Islam waktu itu. Saya cuma melihat respon Mami gimana, ya Mami marah besar. Mami marah, ya bilang anak gak tahu diri segala macam udah dibesarkan malah baru udah dibesarkan baru kerja udah belaga nak ngatur diri sendiri itu ya, dia itu gak usah kok pulang ke sini lagi itu ya, dia ke bukan keluarga kami lagi ya, itu saya baru ngomongin niat saya jadi saya sedih gitu kayak pengen nangis gitu cuman ke depan ini saya udah Islam tapi keluarga tidak ada yang mengakui gitu, tidak ada yang menerima Nah, jadi saya, saya saya jadi diam ya jalankan hari-hari saya kerja segala macam sampai waktu itu ada teman saya buat story buat story tentang saya gitu kan rupanya teman saya berteman sama adik saya adik saya kan tinggal sama mami jadi ketahuan saya disitu situ pakai gelap udah Islam jadi keluarga tuh udah tahu semua nenek semua udah tahu kan. Mami marah, mami, mami tidak ada ngubungi, cuman adik saya, adik saya ngubungi, e, ngubungi kakak, apa masuk Islam kata dia, kakak bodoh kata dia, apa kakak kepengaruh agama orang, kata -kata. kan, itu agama tidak bagus kata dia, agama kayak gitu itu banyak terorisnya kata banyak itu, tidak wa, tidak deh, kata gitu. Nggak, Nggak, dek. Saya bilang, bilangkan, karena kayak gitu jangan lihat dari uh, orangnya, lihat dari Islamnya kata saya bilangkan ini niat kakak, kakak kenal di sini di agama ini, kakak ngerasa agama ini lebih baik, so, kata saya bilang, kan ah, Udah adik saya tidak menghubungi saya segala macam, keluarga pun saya tahu keluarga saya memang udah tahu, cuma mereka diam-diam. Sampai akhirnya saya udah udah jarang pulang sebulanan lebih, mami chat, ngapa ndak pulang? Kalau off kerja ke kan, Terus saya balas. Emang mami mau nerima Kakak. Pulanglah kata dia kan. Besok pulang dia. Kebetulan besoknya saya off kan. Jadi nenekmu sakit kata dia kan. Nenekmu kepikiran kamu kata dia. Nah itu saya tuh kayak kasihan. Jadi ya udah saya pulang dulu. Mungkin bisa diomongkan baik-baik. Tapi dari dari dalam sebenarnya masih di Pontianak. Saya tuh udah mikir ini kemungkinan terburuk saya mungkin tak balik lagi di Pontianak, mungkin ditahan dan ya sampai ke sana sebelum sampai rumah dekat masjid saya singgah sebentar di masjidnya. Waktu itu zuhur waktu zuhur, Terus saya sempat sholat. Itu sih saya saya, saya nangis ketakutan bergerak gitu. Ningjak rumah itu saya takut sekali. Nah, itu sholat udah sholat. Saya waktu itu bawa mukena sama sama. Sajada, nah saya loh saya sama si jadah. Itu tuh saya simpan di jok motor waktu itu kan Jadi udah sampai rumah, saya masih pakai jilbab. Saya masih pakai jilbab. Waktu tuh orang rumah lagi sepi, nenek saya lagi lagi kerja. Dia suka ke sawah gitu kan, jadi lagi nyarung padi gitu kan. Jadi di rumah tuh cuma ada kakek, om om sama adik saya. Adik saya lagi tidur, kakek. Kakek itu kayak lagi jaga jemur padi di depan rumah, jadi kakek tuh orangnya ya terserah kaulah gitu kan. Jadi dia kurang ya kurang gimana gitu. Jadi kalau saya pakai jilbab tuh dia waktu itu gak masalah, dia paling nanya ngapa masuk Islam gitu. Kalau om saya dia kayak, eh, kayak kurang gitu juga jadi kayak cacat mental, jadi dia kurang paham. Jadi saya masuk kamar pakai jilbab, ada saya saya bangunin. Lek, kakak ada datang dia nangis ibu bukan kakak adek katanya kakak adek tidak pakai jubah ya ya lama mami datang mami datang mami mami tidak ada numpur mami tidak ada numpur mami cuma diambil diambil saya saya pun tidak bingung mengompor kayak mana cuma kayak sedih gitu kan kayak datang cuma tak berdaya Selama datang Nenek, Nenek udah pulang, Nenek di dapur, manggil saya kiasi dulu Kau udah masuk Islam? Jangan, <Jumat, San> saya Apa kok masuk agama Islam? Apa kau masuk agama orang? Katanya? Kau tuh dididik dari makan bagi, burung makan babi, pas burung Pihak-pihak-pihak ya, ya, ya, Pihak-pihak ya, ya, ya, ya, ya. Kalau di rumah saya dipanggil dia? Ya. Ya, ya, ya, ya. saya cuma diam, saya tidak jawab, saya diam untuk itu air mata saya belum netes. dan kamu masih mau, kamu masih mau masuk Islam, masih nih? masuk kan penjara kan. ke polisi kok. Kan. tak apa, apa nih? karena saya tahu tidak ada hukum yang menjarakkan orang dari agama, di agama lain. ini lama jangan kamu masuk Islam ya. Dia ya, ngomong panjang lebar, nah, jangan masuk islam Jangan masuk islam yang enak nih Dia ya, tetap di agama dia ya. nah, Saya bilang kan Baru-baru Engkau nih, ngga ya. ke dia Langsung Engkau ngga usah pulang lagi ke Pondiana Kecut lah saya kan? Saya kan kerja Jadi enggak nih Dia ya, kerja, kerja Dia bilang kan Di sana dia ada kerjaan dia Tugas. dia bilang kan gak gak dia. ini ini enggak bisa begitu enggak usah ngelarang-larang dia. tidak keputusan dia dia langsung ngamuk, dia nampar saya, dia nampar saya, dia tolak pala saya, dia bilang anjing gitu. Tidak ada, segala mukena saya disembunyiin, tak tahu di mana. Saya jadi triknya, saya jadi susah-sulat. Mau ibadah juga susah, mau apa-apa susah. Tidak-tidak di kamar. Nenek datang lagi ke kamar. Saya cuma bisa nangis, diam, nangis-diam. Nenek cuma marah, campar. Gak lama, di situ yang saya punya cuma HP, sama pegangan uang yang ada motor motor ya, udah ditahan, dan semuanya udah ditahan. kayak pakaian saya juga udah diambil semuanya, sih tidak tidak ada bawa pakaian lagi tas-tas segala barang-barang saya yang bawa kontempat perjalanan lagi itu, tapi saya tidak ada gitu. lagi. tapi bilang sampai masukan koi Islam. Gitu, jadi. saya takutlah, saya takut orang yang masukin saya Islam itu di penjara gitu itu, tak orang tua juga. Gitu, ada, Dan kakak itu menterian agama. Itu orang yang menterian agama yang bantu kakak, kakak sendiri. Bohong, katanya. Gitu. Pasti ada yang ngajak, ada yang gak suka, katanya. Gitu. Tidak ada, minggu kakak sendiri, itu kan kakak. nggak apa ngapain dan HP kau Tapi kau kak, dan kau apa? Mana apa ya cuma bebas dari itu tuh kayak mami sama Nenek yang badannya besar, buat merebutkan HP sama saya waktu itu di kamar, jadi itu mami kayak nahan pala, nenek nahan tangan sampai nenek mengenai gigit tangan saya. Jadi mami, mami mami ngumpala saya, tapi ini udah segenggam-genggamnya saya buat pegangnya masih ya kita lepas. Kambil sama mami, situ saya Mami oh, gak agak menjaga gini sama kakak, ini kan dia ya, kakak kita punya hak masing-masing Bila agama, kakak di sini benar nih, kan gak kayak gitu Mami dulu pernah bilang sama kakak, kalau kita kita agama ini Kata suatu hal, ya mungkin dia takdirnya, gak mau secara mami kayak gitu Itu dulu mami bikin bodoh, kata dengar Mami lho, sayang nenek, mentah mami dengarkan omongan ini? Gitu, gitu maka kau sendiri kan tidak kayak <tuk> gitu <nih>, mami benar-benar marah mereka, mereka <tuk> marah Alhamdulillah demikian sharing mu'alaf kita hari ini luar biasa ya sangat menginspirasi dan memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi hijrah bukan hanya berpindah agama tapi menjadi lebih baik dan menjadi kebaikan buat orang lain semuanya mudah jika Allah berkehendak Ayo hijrah, karena hijrah bukan hanya milik para mu'alaf Tapi juga milik kita yang sudah terlahir sebagai Islam Tapi masih lalai dan melanggar perintah-perintahnya Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah sini Pastikan aktifkan lonceng notifikasi agar bisa terus mengupdate video-video terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna al-Din al-Islam